Ugh, masih beres semua. Hmm. Hmm. Hmm. Kita berdua. Woo! Eisma baru pakai HG 40 ya. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Ini, bro, yang gue pegangin HG40 nih, bro. Ya, wah, gokil banget. Ini, bro, HG40 ini di buff, cuy. ah kalian harus merasakan sih enaknya HG40 sekarang, bro. Ya kalian harus tonton sampai habis dan gua akan bagi Guns Mata Attachment ya pokoknya tontonin gameplay gue yang mantep ini oke okay? let's go oke okay. wah itu udah kurang lagi nih gila gila katanya eh eh eh nge-stuck nge-stuck nge-stuck nge-stuck nge pencet kenapa ya sih gua nge kepencet ya ada yang salah nih kayaknya ama kontrolnya sama bro harusnya mati tuh tadi 3 orang masih belum ke settingan santuy ya kita masih pakai settingan barbar -bar lagi mah bro yuk kita buar-buarin yang mana ya orangnya? disini nice. lo orangnya tadi abis teman kita memang gundeng gundeng teman kita ini jago loh nah, kayaknya kayaknya kita jegat mereka ya mereka kan mainnya tuh buar-bar biar apa sih itu coba biar apa coba bener anda aku bertanya-tanya sekarang mau ada yang menjadi patung di sana rupanya ah mati kamu nak aku udah berapa dua satu aku tahu dimana nih orang ini Eh, ma bro pakai HG 40 ya, gila nih HG 40 nih, gokil men, sakit parah bro, sakit sih ini HG 40, kacau bro. Uh... Eh, kenapa gue pakai sniper? Gak apa pertanyaan ya? Kita harus ganti lagi, alhamdulillah masih bisa. Gue ganti pengen ganti laut oh, tadi ma bro. Nggak, ya, aku belum mati masih masih santuy udah berdua mana ya gilir sakit banget ya. Kacau gak sih? Gue udah hampir es lagi nih Serius serius Seenak ini kah bro? Seenak ini kah? Kacau men hmm. Mantap gak sih mah bro? Mana maksudnya? Mana lagi? Mana lagi kosong mabrur. bro? Tuh lurus banget men. Sumpah baru kali ini attachment wounding menurut gua tuh lebih berguna mau Lima kosong langsung nih, di di Legend, ya. Kacau. Kacau rasanya top up di odzstore.com ya kan. Serius-serius mabrur, ini kacau sekali men kacau ya baru kali ini berguna loh gua pakai tes benung unding terunding kan ntar gua kasih Duh, 16 skill ya 5 round ini misalnya 5 sama eh 5 sama eh 5 sama gak bisa ya 5-4 mah bro ini bisa jadi kill 30 cuy ya gua borong bisa jadi ini maron udah 16 kill kacau gua habisnya berapa semua hmm. Setup jiwa kan hmm. The best bro Setup aja gak sih? Setup for next bro Capture, capture, capture. bener bener capture dah Kenapa sih? Ini dimana-mana ada loh mati lo hai hmm, mati saya dia ulti hmm. kita bikin nge -singap. Hmm. enak bener dia aneh lagi Hmm, sakit sekali kan? Hmm. Hmm. Mantap mah, Bro. Hmm, betul loh mana lagi musuh ya? hmm hmm hmm dia sakit kan? sih curah capture, capture capture betul capture mati gua sekarang gara-gara disitu capture bawel banget nih orang ini hmm lurus banget buat ngedok ini enak pisansu nggak ada step nggak ada apa loh nggak mendengar step gitu nice ah mati kan sekarang nice. Super. Mati kau. Dia ulapan itu. Bocah gila nih musuh kita. lupa setup up man wan gawan set up ya hmm Ini aneh nih orangnya, sumpah dah. Ngapain tuh di situ? Kagetin bayi ngapain? di sini nice sir. nice mah bro hmm ez gaming hai ya mah bro dikarenakan face camnya baterainya habis ya jadi gua tanpa muka gua aja nih untuk gas minat profesional eh dia invite kantu, baru mau kasih gan smith ya di antaranya monolitik, OC marksman, no stock wounding, 40 round fast reload asli. Gua nggak pernah ya naruh uh, attachment wounding di senjata gua Mungkin sekali dua kali tapi itu udah lama banget ya bisa ya setahun lebih, dua tahun atau hampir tiga tahun. Ya. <laughs> gue nggak tahu ini wounding gue nggak pernah sih ya. Biasanya tuh disable untuk detachment gue Sekarang gue pake, ini berguna banget man, bro ya Asli, ini kacau Berguna sekali bro Dan ini attachmentnya Marksman, no stock, 45mm reload Monolithic suppressor Ini sangat berguna banget buat kalian sih Beneran, kalian harus coba Ini bener-bener uh, no recoil Pelurunya tuh nggak nyebar Wah, Pokoknya damage-nya juga sakit sih Kacau men, kalian harus coba Buktikan sendiri oke okay? Yap, Makasih banget ya udah menonton, see you man, bro Yaudah, dadah semuanya. See you next.